Saya tidak melihat Cina atau apa negara, Amerika kalau curi, ya kapal, ya saya tenggelamkan, salah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Bapak Infrastruktur. Susi Pudziastuti Siapa yang tak kenal dengan Ibu Susi? Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Susi Pudziastuti sebagai menteri kelautan dan perikanan, dinilai kontroversial. Salah satu alasan mengapa pilihan presiden dinilai janggal karena Susi tidak punya latar belakang pendidikan tinggi, dia bahkan tidak lulus sekolah menengah atas. Sebelum saya mengulas lebih dalam lagi, mengapa alasan Jokowi memilih Ibu Susi duduk di kabinet kerja yang pertama. Video kali ini saya akan membahas lebih awal kehidupan pribadi dari sosok Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi lahir di Pangandaran, Jawa Barat, 15 Januari 1965. Beliau adalah anak dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Sulasmina. Kedua orang tuanya berasal dari Jawa Tengah. Dan Ibu Susi sempat dua kali bercerai dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dari pernikahannya, ia dikaruniai tiga orang anak: yang pertama Panji Hilman anak yang kedua Nadine Kaiser. dan anak yang terakhir adalah Alfi Safir. Keluarga Ibu Susi terbilang orang berada; kedua orang tuanya sudah bergelar Haji. Bahkan kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Keluarga Ibu Susi sendiri memiliki usaha ternak. Biasanya keluarganya mengambil dari Jawa Tengah dan menjual lagi di Jawa Barat. Masa sekolah Ibu Susi hanya lulus SMP. Sempat mengenyam SMA 1 di Yogyakarta sampai kelas 2. Namun ia putus sekolah. Tapi tidak membuat rendah diri. Ibu Susi justru termotivasi untuk mandiri. Pada tahun 1983, dalam usianya yang ke-18 tahun, Ibu Susi belajar berdagang. Dia berjualan bedcover keliling di Pangandaran, Jawa Barat. Tak hanya itu, ia juga menjadi pengepul ikan di Pangandaran. Modal bisnisnya diperoleh dari menjual perhiasannya hingga terkumpul sebesar 750 ribu rupiah. Pada usia yang ke-20 tahun, Ibu Susi mengambil keputusan berani, yakni pindah ke Cirebon. Ia pergi ke kota udang untuk mengembangkan bisnisnya sebagai pengepul ikan. Di Cirebon, dia membeli udang dan kodok lalu menjualnya ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bisnisnya mulai berkembang setelah menukuni selama 13 tahun. Puncaknya, pada tahun 1996, dalam usia 31 tahun, Ibu Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT. Asi Pujiastuti Merwin Product. Produk unggulan dari perusahaannya ini berupa udang lobster dengan merek Susi Brand. Bisnis lobsternya meluas hingga Asia dan Amerika. Tuntutan pasar yang menginginkan produk tangkapan laut tetap segar dan fresh, Susi memerlukan transportasi pesawat. Dan pada tahun 2004, Ibu Susi memutuskan membeli sebuah pesawat jenis Cessna, Caravan, seharga 20 miliar rupiah, dengan menggunakan pinjaman bank. Ibu Susi memiliki pemikiran jenius, sekali dayung dua pulau terai. Dia melihat peluang bagus transportasi penerbangan ini. Awalnya hanya untuk mengangkut barang jualannya, tetapi belakangan bisa digunakan penyewaan pesawat. Dan untuk lebih fokus, dia mendirikan PT Asi Pujiastuti Aviation. Keputusan Ibu Susi tepat. Bisnis sewa pesawat miliknya mulai dilirik banyak orang apalagi pesawat miliknya yang pertama berhasil ke lokasi bencana tsunami Aceh untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada para korban yang di daerahnya tidak bisa dikunjungi transportasi lain Seiring dengan berjalannya waktu perusahaan penerbangannya yang bernama Susi Air semakin berkembang hingga memiliki 50 pesawat terbang beragam jenis Ibu Susi yang tidak tamat SMA ini telah memperkerjakan 175 pilot asing dari 180 pilot yang dia miliki. Dan pasca Pilpres 2014, seperti tertulis dalam situs resmi KKP, ibu tiga anak ini, pada usia yang ke-49 tahun, diangkat oleh Presiden Joko Dodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Lalu, apa alasan Jokowi memilih Ibu Susi Pujiastuti duduk di Kabinet Kerja Jilid 1? Akhirnya, Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya memajukan Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia bahkan bercerita tentang percakapan keduanya sebelum daftar kabinet diumumkan. Sebelum diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti bicara kepada saya. Pak, saya surprise. Bapak angkat saya menjadi menteri. Cerita Pak Jokowi. Ibu Susi kaget, beber presiden. Karena sebelumnya, banyak yang menilai dirinya gila. Karena kerap mengeluarkan ide dan mengkritik menteri-menteri di pemerintahan sebelumnya. Bapak kok percaya kepada saya? Kata Pak Jokowi menirukan pertanyaan Ibu Susi. Jawaban Presiden Jokowi, soalnya alasannya memilih Ibu Susi rupanya memang mengejutkan. Saya jawab enteng saja, ya saya membutuhkan butuh orang gila untuk melakukan terobosan-terobosan. Kata Pak Jokowi yang kemudian melanjutkan bahwa Ibu Susi tertawa mendengarkan jawabannya itu. Saya yakin dan senang dengan cara kerja Ibu Susi yang dalam jam-jam pertama membuka kesedaran publik tentang potensi laut Indonesia yang dicuri oleh orang asing. Dan saya yakin Ibu Susi punya karakter untuk melayani. Seperti ia yang begitu sigap menggendong ibu yang sudah sepuh ini, kata Presiden Jokowi sambil mengunggah foto Ibu Susi yang sedang menggendong median ibunya. Foto itu ramai beredar di medsos selama sepekan terakhir. Dan di sisa masa tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujastuti akan mengakhiri jabatan politisnya sebagai Menteri dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Jika tidak terjadi perombakan kabinet, Ibu Susi Pujastuti akan merampungkan tugas sebagai Menteri pada 20 Oktober mendatang. Ibu Susi Pujiastuti memiliki harapan khusus menjelang masa tugasnya berakhir. Ia berpesan, supaya masyarakat menjaga keutuhan laut dan tidak melenakannya sebagai aset kekayaan negara. Saya titipkan ke anda semua, tetap jaga laut kita untuk masa depan bangsa anak cucu kita. Selama menjabat sebagai menteri kurang lebih empat 4,5 tahun, Ibu Susi Pujiastuti mengatakan kementeriannya telah mencatatkan sejumlah prestasi. Ia mengklaim kebijakannya soal penenggelaman kapal pencuri ikan berimbas pada meningkatnya neraca perdagangan hasil laut. Indonesia juga berhasil menjadi pemasok tuna terbesar di dunia. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2019, Indonesia saat ini berhasil menyumbang 16% produksi ikan tuna secara global. Adapun, nilai tangkapan per tahun mencapai 5 miliar dolar. Prestasi lain yang ditunjukkan Ibu Menteri Susi Pujiastuti adalah meningkatnya stok ikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, stok ikan hanya berkisar 7 juta ton. Namun, di tahun 2016, angka itu naik menjadi 12,5 juta ton. Dan pada 2017, menjadi 13 juta ton. Sementara itu, Konsumsi ikan juga tercatat naik dari 36 kg per kapita per tahun pada tahun 2016 kini menjadi 50 kg per kapita per tahun. Ibu Susi menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Saat ini, penangkapan ikan secara ilegal masih marak dan masif terjadi. Penangkapan ikan dengan bom juga masih banyak dan pendapatan lain juga belum merata." Ujar Ibu Susi. Setelah melepas jabatan Menteri Kelak, Ibu Susi Pujiastuti memastikan dirinya masih akan tetap berkonsentrasi pada laut. Salah satunya lewat komunitas pecinta laut. Saat ini, ia menjadi pembina komunitas Pandu Laut Nusantara. Komunitas itu dibangun bersama sejumlah aktivis dan selebriti. Selamat bekerja Ibu Susi, Yales Vefa Jayamahe, dan kami berharap di Kabinet Kerja Jelit 2 ini Anda terpilih lagi.